Na na na Love love you, warahmatullahi wabarakatuh TV, Kalian Kali ini bersama dengan Oni siapa? Sama Emi Kali ini kita mau ngapain gak? Sekarang kita mau coba masak apa ya? Apa ini? Hmm.. ada nasi oh mariam. mariam Ya, kita mm -hmm. bikin sandwich ya Terus kita bikin tempe mendoan, tempe mendoan. Dan bahan-bahannya ini rasa semua kita pakai tepung sasa mm Hmm.. kita nggak diendos Oh kita diendos ya tempe sasa oh, ya okay. Kita ada selada, kita ada sosis juga mm -hmm. Ada telur? Mm -hmm. ya oke okay. Oke, okay, kita langsung mulai aja ya kak ya yes kita siapin aja bannya dulu ya. Mm -hmm. Nah ini daun berambangnya ini kita pakai mm. okay. uh, untuk campuran tepung buat ini menuannya Oke. Okay. Okay. Terus aku akan dadar telurnya. Apa itu dadar itu? Aku akan <laughs> dadar telur, Yes. Untuk campuran, campuran roti Mariamnya Oke. Okay. Caranya itu agak masing-masing uh, disusbaikan -masing kita Kita panaskan dulu Gak apa-apa <gihanya> Kita parasi dengan rajanya si. dulu Yee Yee, ye, yee, yee Begini Lagi itu telur, aku mau persiapan untuk teh pemanduannya nih aku masukin gitu ya Nanti udah disampur sama daun bambang <tuk> <tuk> <tuk> Oke, okay, terus kita panasin sosisnya Halo, Halo. Halo. Ini sosis, wow wow wow Kita masak paling gini keinget kita mau camping ya Camping atau piknik? Piknik. Tadi begitu, kita mau sama, ke rumah, aja, ya, sama aja. Ke rumah kakak Emi nggak jadi-jadi. Ya. Ini tidak mata, gak, Beda. Beda. apa ini kakak? Kita mau manggang rotinya kak, karena ini rotinya kan dari frozen gitu, beku gitu, hmm. jadi kita perlu manggang. Hmmm. ya. nggak bersemangat. Mbak, mbak. mbak, oh, mbak, mbak, mbak, <tawa> mbak Emi. <tawa> ganti Gimana Kena kenal diri dulu dong. Kamu siapa? Kakak Mimi Modus. Kamu siapa namanya? Nama saya <tuh masalah> Dinita Oh. Medina Sari Bukan Dita ya. Nanti kok panggilannya Suruh Dita. Panggilannya Dita. Kubis. Kubis. kubis. Ya yang nyanyi. Modis. Oh, Modis. Modis dong. Kudis. Sudah panas tak, Kakak? Gak, Ini Ya, yeah. roti Mariamnya sponsor by Beli sendiri, sih, di sendiri. ini ditaruh di sini. Ini kita panggang dulu rotinya, kawan. Ya, karena ini uh, rotinya itu dari frozen jadi beku. Jadi, kita perlu panggang. Dan uh, ini udah ada kayak mentega dan gak perlu tambah minyak gitu. Oke, okay. roti Mariam bisa didapatkan dimanapun. Kita mau plating uh, roti sandwichnya, ya kalau aku mau persiapan bikin tempe mendoannya. Iya, uh, uh, oh. dia, ya, dia gerit-gerit gitu. Tapi, makanya, panas sendiri. Tapi, ada suaranya, Kak. Ya, wow, oh. oh. oh, Lam. be Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. so Na na na aku Masak sendiri Semua sendiri <SILENCAN> <SILENCAN> Ini gimana ini? Sudah! Tiba-tiba <SILENCAN> ada bidadari, tiba-tiba ada sambaran beledek Halo teman ini udah selesai kita masaknya Ini sandwich roti mariamnya dan ini tempe mendelannya. Oke kak, langsung aja kita coba yeah. yuk Oke, okay, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga banyak kita makan semua itu menjadi satu yang berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Okay. Sudah <laughs> ya, <Kak. laughs> <laughs> punya sama yang di hotel hotel, guys. Iya. Uh, ini, ini kayak buat, ikal, buat suami, buat anak, mau kak berangkat. Mm. Mm. cinta, andul hmmmm laper bu hahaha hmmmm gong gong masanya enggak kalah sama yang ada di list list tuh hmm, bikinnya gampang Rasanya ini empuk ya, eh. seluruhnya kerasa kari keju enak banget juga ya enggak ada keju sih maksudnya kalau dikari keju oh, iya, ya oh ya malza, <unhappy> iya Hmm, tempe mendoanya Ini ya. uh Ini pakai hmm, cabe bisa. Yang banyak ini. Banyak ini. ini. Hmm. banget nih. ini. guys. Hmm. tampilannya ya. Ini hmm. tawang hmm. ini yang bikin mantap. Hmm. mari kita sopet ya. sop ya. ha cocol wow. ha ha udah hmm nak kalau soal teman-teman lanjutin jalan hmm kalian itu tadi ya tutorial bikin sandwich uh, roti Mariam sama bikin tempe mendoan oke okay, semoga kawan bisa coba di rumah karena apa bahan-bahannya kita mudah dapatkan di pasar-pasar atau di supermarket terdekat gitu ya murah meriah juga bahannya oke okay. oke okay. sekian dulu oke okay, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like, komen, dan share Assalamualaikum top ha